Desa Kidul Putra, Desa Renah Medan. Yang hari ini kami sudah berada di kantor Desa, Mer desa Renah Medan. So, saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa Desa Renah Medan. Ya, dalam rangka tentang pengentasan kemiskinan ekstrim di Desa Renah Medan. Dan hari ini kami akan mengupas habis sampai selesai dengan Bapak Kades. Assalamu'alaikum Pak Kades Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kades, apa kabar sekarang? Alhamdulillah, Alhamdulillah. bilang nah, Pak Kades, kami hari ini akan berbicara dengan Pak Kades Yang mana kita akan menyampaikan tentang bagaimana tindakan upaya Pak Kades Tentang penurunan kemiskinan yang ada di Desa. manusia Pemimpin Putra Jadi kalau untuk kemiskinan kemiskinan astrim Bagi masyarakat besar ini dan Itu pertanyaan tadi Jadi masyarakat astrim ini yang kita ketahui itu masyarakat yang memang Tidak mampu ya. dalam beraktivitas, ya. beraktivitas yang kedua tidak mampu untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari kan jadi kalau langkah kami selaku perdesaan dan untuk membantu warga yang seperti itu pertama kali kita ada istilahnya itu bantuan program dari pemerintah pertama kali dari dengan BLT, Dengan Nisah, ya, ya, ya. Langsung tunai kemudian Kita gitu, Yang sudah-sudah Kita -sudah, gitu, ada juga mengakuti program Itu Bantuan Lensia ya. Untuk Masyarakat yang kurang mampu Itu tadi ya, ya. Itu udah berjalan Dari pandang ya Sekiannya kan, jadi, yang untuk selanjutnya kalau memang masih anggaran dibolehkan atau dilanjutkan untuk pintuan langsung tunai itu akan melanjutkan lagi ya. Kita tambah lagi yang berkemungkinan jumlah dananya mungkin berkurang, ya. namun itu tetap kita panjatkan, kan. Kalau kegiatan yang lain, itu kita kan fokus untuk ke depan. Itu ekonomi, itu iya. jadi pusat di sana. Itu, itu anggota, anggota, anggota, anggota. pusat ekonomi masyarakat, itu, itu akan kita bukakan jalan. Kita usahakan pasal, pusat dengan baru, iya. kemudian jalan. Kalau betul, ya. Kan? Ya. jadi bisa untuk menambah kemasukan dari masyarakat. Ya, ya. Bagi yang ingin itu bisa menambah itu kemasukan ekonomi. pak? Nah, kan? ya. itu yang bisa Benar -benar. Jadi kalau untuk menurut aku sebagai kepala ya. desa, ekonomi masyarakat itu memang harus gitu ya, ya. ya, ya. ya pertemuan infrastruktur nah, jalan pusat ya. ekonomi itu kalau menurut aku untuk di wilayah nah, dan memang masih sangat dibutuhkan ya, ya. nah, karena ya. ada jalannya kurang bagus bagaimana masyarakat mengangkut kejaminya ya pak itu membuat perbedaan kebun karet dengan kebun sawit ya. kalau kebun karet itu jauh dari jalan masih bisa, masyarakat bawa hasilnya, hasilnya ya. Dengan tenaga kan ya. Tapi kalau sawit Itu tidak bisa dipermaringan Jadi satu satunya kita harus meningkatkan Jalan usaha, usaha, usaha, usaha, usaha tanah itu ya. Ya. Dengan adanya kita buka jalan usaha tanah ini ya. Walaupun jauh jarak jangkauannya ya. dari desa kan? ya. Jadi ya, masyarakat, hargo tenaga, masyarakat makin meningkat ya, kan. nah, usahatannya jalan lancar jadi bisa tanah yang kosong bisa dimanfaatkan kan? rumah tidak layak huni ini pak Kades apakah atau dari pemerintah desa akan melaksanakan kegiatan tersebut di masyarakat desa Medan bagaimana upaya pak Kades tentang rumah tidak layak huni kira-kira ya, ya. ya. kalau masalah tidak layak huni untuk desa Organisasi Sarna Medan ini untuk rencana ke depan kami itu bisa kita ya. upayakan dan lagi sesuai dengan anjuran pemerintahnya, ya, ya. sesuai dengan anjuran pemerintah pusat, pemerintah provinsi ataupun pemerintah kabupaten. Ya, ya. Kalau memang programnya ada, tetap kita perhatikan. Ya. Tetap kita lanjutkan kan, yang disanakan kalau memang bisa anggaran dari narkoba kota terlena Ali dan Isa. Begitu <tuh> ingin juga nak berbuat untuk masyarakat, ya, Pak Kadek. Berbuat untuk masyarakat, bagi BRT, yang, ya, Pak Kadek. Ada lagi bantuan rumah maksudnya. Ya, Mudah-mudahan ya. masyarakat kita <tuh> tidak lagi terdampar. Kemiskinan, terdapat ke hujan, arah hujan, minta lagi kena hujan-hujan, naik -hujan ya, pada. Itu yang penting, kita yeah. pikirkan, itu yang yeah. mana masyarakat. Ya, sebenarnya kita berbuat semampu kita, Semampu kita, semampu kita selagi selagi aturan kita sebagai gitu. aturan. Dengan sampai pun, dan menyalahkan aturan. Yeah. Ya, ya. Ini, saudara, beberapa desa di Mokasi, yang sebesar ini, pemerintah pusat yeah. dalam telah menyalurkan dan desa sesuai dengan aturan kami juga sudah ya, untuk ya. melaksanakan nah, melaksanakan bawah kegiatan di bawah selain dari bantuan dan dari desa dari pemerintah kami juga sudah mempersiapkan ini mempunyai 6 hektar kumah 0,2 dua nol dua sudah enam nol empat tahun 2020 nol dua ya. sudah ditanam sekitar 500 batang lebih nol dua nol dua nol dua nol dua nol dua nol dua nol dua masuk 2 tahun dua mulai Ada yang mulai Chris. Bekerja, kata pemirsa, kan? Kata-kata bahasa wakil di sungai. Ya. jadi itulah harapan kami untuk membantu ya. masyarakat ke depan. Selain dari dana desa. Selain dari dana desa. Okay. Itu memang harapan masyarakat. Iya, iya. Ya. Sehingga kita juga bisa mandiri ya, punya. Insya Allah. Nanti kalau memang itu nanti sudah berhasil, kami akan usaha untuk membangun usaha ekonomi masyarakat kecil. Ya. Dengan itu nanti kami akan jadikan BUMDES. Ah, di, di, kami akan membentukkan BUMDES yang dikelolakan oleh BUMDES. Ya. Oke, terima kasih dan kegiatan Palapa Desa salah kurang satu narasumber pada siang hari ini dengan sukses kedepannya, Palapa yeah. Desa dalam meraihkan mimpi desa Ramadan sampai tahun 2028 Bapak Desa. Ya. Jumpa di podcast selanjutnya. Desa Bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi. Wabarakatuh.